So guys balik lagi bareng gua dan dermulana di video kali ini kita akan menggaca banner baru banner yang awalnya ini second anniversary tapi dipercepat ya dipercepat. <laughs> yoster yoster di sini gua masih belum ambil ini, kita klaim langsung. Oke, okay. wow, ya, udah lama ini jadi. ternyata berjumpa lagi dengan Skadi Alter. Yang ini limited event masih belum dan ini nah ini nih gua ada merasa jungle di sini kenapa kalau nggak salah dulu ini ini bisa diklik-klik ini ya bisa ditekan ini entah kita pilih bagian titik di mana titik kita ya kan nanti nah kayak gitu ini malah muncul error-nya beda balik. yuk is Enam 600 ya oke okay. mantap di sebelumnya gua sudah dapat 1800. Nah, di sini kita sudah memiliki Orondom Roundum 34.000 dengan PO 79. Nah, itu dia Oke, langsung saja kita gaca Oke, ini yang pertama single pull. 22 orang di sini. Pembednya banyak ya orangnya ya. Biasanya itu cuma dua orang. Dua orang tapi hoki, cuy. Mending gua dua orang aja itu. Tapi hoki ya Ini ramai nih, enggak tau nih. Bakalan hoki atau enggak Kemanasan dulu ya. hmm. oh. Bebunya Oke okay. Kita mulai Free poolnya Oh ya yeah. Untuk gratisannya itu gua sudah Dua kali ya Karena sayang cuy Dibuang-buang ya kan Masih tetap putih ya Tiga kali Warna putih Bismillah bang Bismillahirrahmanirrahim Parah diusir untuk ini ada 17 ini kita langsung kok bisa banyak bang karena gua memendamnya menahan hawa nafsu untuk gacha kita langsung gas oh oke okay. sepertinya bukan pelangi enggak mungkin dong enggak <laughs> mungkin dong ah iya kan tidak mungkin. Ya. Akafuyo ya Akafuyo poten berapapun Gua terima Ketik, Teori Rosmontis di homepage, ngacak <tik>. Ngakak ya Gacha malem-malem ya okinya laknya ke gua Oke okay. Dapat adiknya Karnelian Akafuyo Fuyo-fuyo Ingat gak tuh siapa Si boy ya fuyo kata katanya kemarin Di server Gua masih ingat itu Oke okay, lanjut lagi kita langsung sepuluh sepuluh saja biar cepat yang kedua puluh wow Aka for you fuyu fuyu fuyu pakai topi mau bang topi gacha uh, ini dia Inikah? ini kah ini topi gaca kita Apakah 22 orang di sini? Bagus orang-orangnya <laughs> memberikan apakah kita dapat yang lain misalkan yang lain gua berharap w saja ya w lah ya jangan yang lain lagi cuy. jangan sampai passenger lagi no no tidak boleh begitu bos oke okay, satu satu doang gue buketan, Vigna di depan. Vigna, Vigna, nggak tahu. <tik> <tik> Wih, langsung Vigna, Vigna, Vigna, Vigna, Akhirnya, terkabulkan ya, <tik> eh? terkabulkan sarukas nonyohe anjay second one langsung skip ya jadi dapat W sesuai waduh favorit gue nih W sama swyer <laughs> langsung ga oh iya dulu, nyaris ah. kelebatan kita istirahat dulu habis itu lanjut lagi waduh hmm. so, lah beneran uh, W ya Oke, okay, lanjut. Ini kita 23 kali penuh. もっと selesai Waduh, masih panjang lama tuh. Dokter. Itu waktu dapat-dapat. Yuk, sekali ayo, scatter. ayo kalian berdua langsung gas berdua dua ya Kita enggak tahu juga nih. Uh, why? <laughs> What the fuck? What the heck is that, Cok? <laughs> hey, Yo apa yang Anda perbuat, ah? Anda mau ngapain saya nih? Entah-mentang saya sudah anu ya kan. Yo Anda jangan macam-macam, ya. merik beri saya bintang 6, ya kan jemput, nah ini dia saatnya menjemput. Wow oh, lah satu-satu ya, berarti ya. Waduh, gua berdebar-debar nih tuh. Oh, pas-pas jendian tuh. Skadi, Skadi, Skadi, Skalter ya. Bintang lima, Akafuyu. What? Bukan ya? Iya, nambah mbah Waduh, Skadi gua jangan dong, jangan Skadi gua dong, Skadi alter lah. Nah ini saya coba. Oh. what what Wih. Wih, siapa tadi bilang jen tadi <laughs> heck, jen why are you doing now jen no. mending you this tadi cok <laughs> malah dapat jen anjir what the fuck? Astaga, Astaghfirullah lagi Chen <laughs> beneran ya. Hai hai hai hai Ini Kenapa? Kenapa? Hei star Anda ya macam-macam Anda ya Sudah tahu saya Anda berik berik Chen ya. Mentang-mentang saya simnya nya Chen, ya. Anda ya Malah ngasih Chen dong 33 Oke okay, kita buka tidak mungkin dong api-api lagi ya kan Tidak mungkin dong ini kalau lagi ya nih nih harus dipertanyakan ini nah betul kan tidak mungkin ya <tis> <tis> <tis> siapa nyebut duluan di hasilnya soalnya kalau pertengahan red of kebanyakan iya yeah, rata-rata ya pertengahan hari gitu ya beneran red of ternyata ya tapi gua kagak dapat akafuyu coy berkebalikan dengan server cn triple kill yo. Wih gokil, hei, aduh, menggokil memang cok. <laughs> hei ini pesan untuk Yostar, anda kenapa? Tumben anda baik kepada saya ya, tumben ya baik kepada saya ya. Ini anda ada kenapa ini ya, Yostar? Tumben kok baik, Hah? <laughs> Wui, yang pertama, Buset, Bambang. <laughs> Yostar lagi nonton Ini si kalsit Boat ngambek, Tur Gokel memang Gokel Nah Nah selanjutnya nih Ini masih 50 ya kan Masih 50 Mau di save Atau lanjut Cari kalsit Berarti next CC gue gua kagak main kalsed nih memang anu ya, udah teori alam ya udah hukum alam ya gua main arnaik ya karena kedengaran kah suara cicak di atas karena gua kan main dua server ya jadi akunnya operatornya itu terbagi jadi dua di server CN gue gua dapat si calcet ini <laughs> di sini gua malah dapat sekali gimana lanjut lanjut lanjut lah lanjut, oke okay, kita habiskan random saja ya, kita habiskan oh random saja, ini nggak dipakai ya, ini jangan pakai, kita bersimpan untuk nanti, ini nih yang terakhir ya, yang terakhir, ajar saja, safe channel ya, save channel oke, okay. <laughs> biru sudah tahu saya, biru, oke lepaskan 70 lah ya biar sama kayak bang doni oke okay. dapat mister nanti eh hey, kagak bisa diskip. skip what Oke, Eto... oke okay, klik waduh ini lagi <laughs> 67 68 hi hi 29. Boom. Gua pikir bakalan boom bintang 6 ya. Oke, okay, ini yang terakhir. Oke, okay, ya. tidak ada. Iya, yeah, setengah mungkin bulan Desember, mungkin, bang. Bulan Desember, kayaknya jadi save, sep saja ya. Oke, okay, gua save saja. Nih kalau set kapan pun dapat. Nah, untuk CC5-nya nanti, gua pikir-pikir sendiri karena kita tidak dapat ini orang. Yang penting W pulang <laughs> Mantap sekali Yo